Pokokan ni pekat tau. Tapi. Hmm. Tapi ni tak ada lah kuat rasa essence. Macam yang susu. Hmm. Hai guys, Assalamualaikum. Hari ni aku nak minum air susu pisang. Ok, depan aku ni ada lima brand yang berbeza lah. Bing Ray, Good Day, Dash Lady, Pocah, Farm Fresh. Ada lagi lah jenis-jenis susu pisang yang ada kat pasaran tapi aku tak adalah beli semua. So, depannya ada lima yang terbaru kita ada Farm Fresh punya susu pisang, ok. So far aku dah pernah rasa dah banyak-banyak susu pisang Semuanya tak boleh challenge yang Korea punya susu pisang itu yang Bing Ray ni memang sedap gila weh Okay so kali ni aku nak rasa lah, Farm Fresh ni macam mana Yang hari tu Dash Lady ni pun memang ramai gila orang suka kan eh. Memang jadi fenomena sampai sekarang dah Tak ada dah aku rasa tak keluar dah kot tak tahulah Okay now yang terbaru Farm Fresh aku nak tengok lah macam mana tanpa menguang masa, jomlah kita minum. Kalau korang nak, aku akan letak link dekat bawah ni. Dekat description. Korang boleh beli. Ok, jomlah. Dah cukup 5 cup. Marilah kita buka. Satu persatu. satu. Okay. You guys boleh tengok nanti perbezaan dia. Kuat pula orang ngaji. Okay, marilah kita mulakan bismillah. Allahumma barik lana Aku kemulikan yang paling sedap sekali. Susu Bingri. Nampak. Aku tak tawar sungguhlah eh. Nampak kan kau orang perbezaan warna dia. Mana pekat gila tu? Aku rasa yang ni, kedua yang ni. Pastu baru dah yang ni dengan ni ni. Bismillahirrahmanirrahim. sedap. Terasa seperti berada di Korea. Okey, seterusnya aku akan minum Good day. Nampak bismillah rahmanur rahim. Ni pekat sikitlah. Good day ni Rasa pisang tu tak kuat sangat Next one Dash Lady Yang viral hari tu Okay bismillahirrahmanirrahim Ni pun lebih kurang je dengan Good Day. Tapi dapat rasa sikit pisang. Pokan. Pokan ni pekat tau. Tapi. Inilah. Hmm. Asa pisang ni kuat. Cuma dia macam rasa pisang dah masak tau tak. So far, tak manis sangat. Sofa yang paling sedap masih. Okay. Yang ni nanti nanti kan. Ini tak nampak. Warna dia tak kuning sangat tau. Yang farm fresh punya. Uh, warna dia macam putih-putih juga. Cari nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Eh rasa dia lain sikit. Baby nak? Baby tengok apa nak lah lah. Duduk, duduk, duduk. Lain rasa dia lagi kucing aku ni. Rasa susu dia macam kuat sikit eh, ni. Tapi pisang ni aku rasa macam lebih kurang rasa Tapi dia kurang sikit rasanya daripada pokar ni. So aku dah pening dah nak pilih eh, ni. It's serious though. Pisang ni macam lebih kurang ni. Okay. Tapi ni dia lah, kuat. Rasa essence. Macam yang susu. Hmm. Huh. Nampak susah nak habiskan eh? Dah last last ke aku sebab tambah ais. Okay aku letak tepi dulu. Dah settle ni tak tepi. Aku rasa ini tak nombor satu. Oh susu pisang Meiji aku tak beli. Yang Thailand tu. Aku rasa kan. Dua ni lebih kurang tau. Yang ni pun dua ni lebih kurang. Okay. Rasa dia boleh. Okay. Okay okay je. Tak adalah terlalu sedap. Dan tak adalah terlalu. Tak sedap. Tapi tak adalah kuat rasa essence pisang tu. Ni memang cara sepisang dah masak ni. ni. pun sama. Lebih kurang. Tapi ni lebih macam rasa susu. Berbandingan ni. Ni macam kuat sangat sikit lah. Tapi semuanya tak manis lah. Semua tak manis. So just nice lah rasanya semua. Okay not bad. Susu pisang. Farm Fresh ni. Boleh challenge. Susu pisang Dash Lady. Dan juga. Good day ni. Okay pokok ni. Hmm, aku tak suka sangat lah. Entahlah. Aku bosan pilih. Tapi. Macam mana pun. Juaranya tetap lah Bing Harga pun mahal kan. Ha, tapi Untuk. Keluaran Malaysia memang sedap lah Farm Fresh tu boleh lah Sedap Sedap lah juga hmm. Sebab dia lain tau Yang ni tak sama tau dengan macam Dash Lady yang Good Day yang minum ni Macam hmm, Macam rasa pisang lah Pisang sebenar tu adalah rasa pisang sebenar. Macam yang hmm, Poka ni hmm, Tak tahulah aku nak explain Kau minum lah sendiri okay, Kalau nak beli okay, Itu je video aku untuk kali ni jangan lupa untuk like dan juga subscribe terima kasih pada yang sudah, sudah di subscribe dan pun see you guys di next video, bye bye